nah ini jadinya tau bakso Hasilnya sangat cantik sekali Halo guys hari ini mau buat bakso ini bakso sudah digiling sekarang tinggal kita bulat bahan-bahan untuk membuat bakso ada ayam 2 kg, cabe bubuk 2 sendok makan, telur 2 butir, tepung sagu setengah kilo kg, 2 sendok makan, garam 3 sendok makan, bawang kating 10 siung dan bawang merah 2 siung. Jadi guys, tahap pertama adalah kita buat lagi. Waktu rebus tinggal kita makan enak banget, guys. Kalau mencoba sambil nunggu air panas. A few moments later. Mari kita rebus Selama 5 menit Selanjutnya kita angkat ya Nah ini hasilnya Hasilnya sangat cantik sekali Dan rasanya sangat lezat Varian untuk membuat tahu bakso, kita masukkan.